putar lagi eh oh. cari cari saatnya ada saatnya ada harusnya kan? bisa kita uh, putar bisa oh <laughs> oke okay, ayo putar kita lagi hehehehe nah nyanyap hehehehe hehehehe hehehehe bisa ya lagi <susur> ya kita ya udah ya lagi ayo cari cari cari tidak lagi cari cari cari solusinya berjumpa lagi dengan Loren channel ini tetap seperti biasanya Loren melakukan tantangan untuk memutar spidol kayak gini guys jika berhasil akan saya berikan dua komen ya ini komen jika tidak tetap saya berikan komen tapi satu Oke okay. <kuh> Untuk peserta Pertama Silahkan sini, kesini Peserta pertama <guluh> Nah ini guys Peserta pertamanya nah, Ini pelanggan warga jenar Pertama ya Pertama ya Bisa lemah matang di sini Gak ada Udah berapa kali kan. Gak lupa ya Gak lupa <laughs> uh, Ini sudah siap Untuk menerima tanda Pemutar kita Udah di warga jenar Siap Siap Siap kemudian kemudian langsung disini dari kamera oke okay. nah, aja dan loin, dan lanjut putar oke okay? siap kamera siap 1 2 3 putar wih, <tinyan> oh. langsung bisa dulu. Oh. Ya. Oh. Oh. biar guys guys tahu dan. dia ya bisa guys? Gak tahu Mungkin ini kamu udah belajar, udah beletar ya? Enggak. Ya? tahu. Okay. Ini bisa guys. Langsung dapat promes 2. Coba ya. 1 2 3. Putar. Right, like, Wow, keren Dia ya bisa guys. Dia ya bisa guys dan benar okay. untuk mendapatkan dua komed dari Lauren Benar oke untuk peserta berikutnya uh, akan Lauren anggul ya kamu berhasil mendapatkan dua komed dari Lauren Benar dan ini komednya ini komedisnya, guys dua nah, guys cek <laughs> wow oke okay. lumayan Ya, gimana? gimana? gimana rasanya? rasanya gimana? gimana? karena nanti buat apa, apa itu posnya? setelah diurusin rambut buat minyak air rambut ya? rambut ya? diurusin rambut ya? diurusin rambut ya? diurusin rambut bisa oke <Gatuhi> okay. terima kasih sudah ikut untuk memutar spiddle mudah-mudahan kometnya bisa bikin kamu lebih ganteng lagi oke wow. wow. wow. Terima kasih Terima kasih Peserta berikutnya ini ya Ada-ada di depan lain Tidak, ini ya Sini ya Sini Kamu sudah siap? Sini perhatian Mereka sudah siap? Siap? Bisa, tidak bisa Siap ya Tidak takut Bisa ataupun tidak Nanti tetap Koleh dikasih Dua Oke Ini sebetulnya Yang kelihatan di kamera Kamu sini, Disini sini. Disini lihat kan ya mas? kecil untuk memutar finalnya eee untuk dan yang ketiga putar satu dua tiga putar <tansi> Uang, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Solusinya, kayak gimana Hayat, ayat, ayo lari lagi lari lagi lagi lagi lagi, lagi. Okay, lagi. Ah, lagi cari <accompagn surrounds> cari <canola> <filters> <piece> <gedaan> <Sebentar apostles> <Birthday> Nah, nyak. Ya. Ya. Ya. Ya. Gimana? Gimana? Gimana? dapat satu ponsel daruratan? sebagai apa ya? sudah nafasnya sudah hmm, untuk komennya, ini saya ambilkan ponsel plus hmm, sisi printer dan ini saya ambilkan yang level itu juga gini -gini. Oke guys. terima kasih pesan dan kata-katanya buat penyelenggara dari mana. Subscribe, like, comment, bagikan dan share. Oke, terima kasih partisipasinya. Nah, good luck. Nah, we guys untuk peserta berikutnya. Ini dia orang yang sudah siap-siap mau uh, hadir ke kedawanan. Eh uh, ini boleh minta videonya sini sini sini ini ya, gak bagus ya? Wah wakman sudah siap di rumah tangan dari warung? tidak? memutar sepedal? tidak? sudah pernah memutar juga belum? belum pernah? sama sekali? sama sekali ini tadi, ini nanti bisa atau tidak? kayak gimana? bisa mau? yakin bisa? hahaha ya yakin banget guys, bisa memutar sepedal setelah temannya yang satu gak gagal. oke, langsung aja terima sepedalnya vaksin dulu, oke, oke vaksin oke untuk memputar gulungnya, untuknya apa-apa? dari orang uh, itu untuk tiga, langsung putar, oke oke, satu dua, tiga putar waklan, <tis> <tis> <tis> <tis> waklan ya gimana, waw, ayo putar-putar cari semuanya <tis> ayo guys, ayo, ayo. Tabel kami teruskan teruskan akan Terima ya, oh, hmm. <laughs> <coughs> guys. kali lupa. kan yang telah Oke terima kasih lagi seperti sepasang di channel kamu lambungnya apa juga maka orang memberikan yang terlalu juga oke terima kasih dan akhirnya ini guys buah buah gimana dapat komen dari saya terima kasih dan misalnya senang sekali dan pesan untuk subscriber yang kami channel ini Lupa, jangan lupa subscribe and like and share dan oh, komen. Oke terima kasih dan untuk untuk pengguna berikutnya. Silakan masuk. Ini guys, contoh berikutnya. Wah, keren banget. Dengan Mas siapa ini? Yo, Mas Nino dari mana? Mas dari dari desa Putohuju gitu ya. Ya ya, siap ya. Kita dengan tantangan tangan original untuk menekan kita sudah ya, ya. siap sudah belajar lumayan lumayan <tuk> lumayan ya sudah ya. ya. ya. taruh tahun-tahun sudah tahun, berhasil ya. 8 tidak ya. oke benar-benar taruh mengundang tidak jadi orang tidak ya. siap siap tekan tombolnya oke sini-sini biar bayar kamera sudah ya. siap kamera ikuti apa-apa orangnya diturun ke kita putar ke pintar ya. dari atas ke bawah kita sampai, sampai bawah, naikkan ke atas, lanjut, pelan-pelan Satu, dua, tiga, putar! Ayo, Yang guys, naik belum Udah sampai bawah, guys, ya. naiknya Oke? Okay? Naikkan ke atas Good, ayo. Ah, putar, putar, putar. Kali solusinya, kali solu, kali satu kali solusinya, ayo, ayo. Karena ayo, ayo, ayo. Tapi oh. bisa turun oh. ke Tinggal naiknya nggak bisa ini. Gimana teman-teman ini? Coba ulangi, coba ulangi, coba ulangi. Mungkin turun, mungkin turun lagi. Saya kasih kesempatan untuk mengulangi, guys. E, turun dan mencari solusi untuk naik ke atas. Turunkan. Oke. Okay. Wow. <laughs> <Wow. laughs> kita ya. Udah. Ya. Lekar lagi. Ayo. Cari solusinya. Ayo, cari solusinya. Ayo, cari solusinya. Katanya tidak lagi. Cari solusinya. Ayo, cari solusinya. Ayo, cari solusinya. Ayo, cari, solusinya. Ayo, cari solusinya. berhasil guys, berhasil guys, berhasil guys, jawab lagi, jawab lagi dari bawah, dari bawah, dari bawah, ya, oke okay. tapi dia udah berhasil guys, tapi dia udah berhasil, lo, lo, lo, dia? saya lupa, dia berhasil. Dia berhasil guys berhasil memainkan viral dari Lorena sebenarnya gampang kok ya untuk memainkan viral ini tinggal tahu triknya saja oke pasenta sudah berhasil uh, melalui tantangan atau berhasil memainkan atau memutar viral dari Lorena Barber dan dia berhak untuk mendapatkan 2 komet dari Lorena kita saya ambilkan komennya ya <tik> <tik> <tik> oke okay. main guys saya dua komet sudah loen persiapkan untuk peserta ini. Ini. dari ALDI dan Yun dari Trifine saya kira ah, enggak bisa dan juga akhirnya <tuk> <tuk> <gula, tuk> antara benar dapat college kedilaran gelar ilmu banyak hmm, saya pernah nyapa itu selalu gagal dan enggak bisa Bapak ini ya selalu gagal atau bisa tapi ya. di sini tadi datang ke sini alhamdulillah Akhirnya menanti <laughs> ya. <gulau> Gimana? Pesan pesannya untuk penonton kali. Uh, nah. Untuk kalian para subscriber yang ya. panting terus okay. Channel dari Love Barbar kalau Sobat, silakan saat kalian melanjutkan jadi bisa melakukan kayak saya ini. Utama ya guys. Ya. Bahkan untuk mengikuti tantangan ya tantangan lari jenderbator untuk memutar di dimanapun Anda. Ada misal kayak cafe atau wartop atau tempat apa gitu yang ini tempatnya untuk dijadikan tempat syuting uh, tendanya lari untuk memutar video atau yang melompati uang silakan hubungi di nomor warnet jalan lihat di bawah oh, ya biasa warnet pesik di bawah ada uh, nomor yang warnet jadi tempatnya dijadikan tempat syuting untuk warnet jalan oke okay? terima kasih sudah berpartisipasi sudah ber dan terima kasih sudah mengikuti challenge Semoga nasihat anda dibayar mah oleh Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, jalan.